Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ngevlog di tempat yang nggak biasa. Ini saya ngevlog di area rumah kosong. Rumah kosong ini posisi di uh, Manding Sidoharjo di depan Jembatan Timur, Jembatan arah ke Wonogiri. Nah setiap lewat sini saya penasaran Karena agak unik sih Rumah dipastikan depan jembatan Terus di belakang rumah itu ada Pohon beringin uh, Lumayan gede Nah saya penasaran Sedikit Pengen uh, Tahu kondisi rumah tersebut Ini posisi dari Belakang rumah dari posisi kiri belakang rumah. Saya muter dari arah kanan ke belakang muter ke depan tuh dari kiri. Kalau dilihat dari bangunannya kayaknya ini sudah sudah lama. Kalau untuk eh, di masanya ini termasuk salah satu rumah terkaya juga di lingkungannya. Setahu saya kondisi rumah ini setiap saya lewat melintasi rumah ini, ini tidak ada aktivitas eh, rumah tangga, bisa dibilang nggak eh, berpenghuni kayaknya. Kabar konon ceritanya ini yang pemilik utamanya, pemilik yang yang dulu katanya sudah meninggal, udah bertahun-tahun, dan saya juga kurang ini dari cerita masyarakat sekitar dan untuk saat ini pemiliknya siapa saya juga kurang tahu. Saya cuma sekedar pengen tahu kondisi rumah tersebut karena setiap melintasi pandang saya tertuju, tertuju ke arah rumah ini. Dan ini menjawab rasa penasaran saya Pengen sedikit tahu kondisi rumah tersebut Kayaknya bangunannya juga sudah lama Tapi dilihat dari dinding-dindingnya masih kokoh Ini dari uh, pintu masuk dari depan Rumah ini ada dua lantai Dan kalau dilihat dari arah luar Ini kayaknya yang lantai atas ada tiga kamar yang lantai atas kali ini saya cuma sekedar meliput e, pengen tahu kondisi rumah tersebut karena setiap saya lewat e, di area ini saya melintas saya tuh penasaran pengen, pengen tahu secara dekat dan saya tidak mengatakan kalau rumah ini mistis enggak cuma saya penasaran pengen tahu kondisi rumah tersebut atau pengen tahu kondisi bangunan rumah tersebut rasa penasaran saya sudah ini kondisi rumahnya sudah tahu dan saya sudah muter-muter eh, atau sudah masuk tapi nggak masuk ke dalam terus saya, saya nggak berani takutnya ini ada pemiliknya cuman nggak dihuni dan sekali lagi saya mengatakan saya cuma sekedar meliput ingin tahu kondisi rumah kosong tersebut dan saya tidak mengatakan rumah ini angker atau mistis jika ada salah dalam penyebutan nama tempat dan pengambilan uh, video untuk orang yang bersangkutan saya mohon maaf. Saya cuma sekedar meliput. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.